Halo semuanya kita kembali lagi di Steve G Chanel kali ini kita akan membahas tentang hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 beserta klasemen sementara daftar top skor sementara dan daftar top assist sementara berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 Sabtu 6 Mei 2023. Bournemouth kalah atas Chelsea dengan skor 1-3. Manchester City menang 2-1 atas Leeds United. Tottenham Hotspur menang 1-0 atas Crystal Palace. Wolves menang 1-0 atas Aston Villa. Liverpool menang 1-0 atas Benford. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023. Manchester City masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 82 poin dari 34 pertandingan. Disusul Arsenal di peringkat kedua dengan 78 poin dari 34 pertandingan. Newcastle 65 poin dari 33 pertandingan. Manchester United 63 poin dari 33 pertandingan. Liverpool 62 poin dari 35 pertandingan. Tottenham Hotspur, 57 poin, dari 35 pertandingan. Brickton Albion, 55 poin, dari 32 pertandingan. Aston Villa, 54 poin, dari 35 pertandingan. Brentford, 50 poin, dari 35 pertandingan. Fulham, 45 poin, dari 34 pertandingan. Selanjutnya, urutan 11-20. Chelsea naik ke urutan 11, dengan 42 poin dari 34 pertandingan. Crystal Palace dan Wolves 40 poin dari 35 pertandingan. Bournemouth 39 poin dari 35 pertandingan. West Ham 34 poin dari 34 pertandingan. Leicester 30 poin dari 34 pertandingan. Leeds United 30 poin dari 35 pertandingan. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris. Erling Haaland masih memimpin dengan koleksi 35 gol dari Manchester City. Disusul Harry Kane 26 gol dari Tottenham. Ivan Toni 20 gol dari Brentford. Mohamed Salah 19 gol dari Liverpool. Marcus Rashford 16 gol dari Manchester United. Gabriel Martinelli dan Callum Wilson 15 gol. Martin Odegaard dan Ollie Watkins 14 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris. Kevin De Bruyne masih memimpin dengan 16 assist dari Manchester City. Bukayo Saka dan Leandro Trossard sama-sama 11 assist dari Arsenal. Michael Olise 9 assist dari Crystal Palace. Sedangkan Arnold, Andre Robertson, James Madison, dan Ivan Perisic sama-sama 8 assist.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 Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris Pekan ke-35, Senin 8 Mei 2023. Fulham versus Leicester City jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live di video. Brighton Albion versus Everton jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live di video. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris Pekan ke-35, Selasa 9 Mei 2023. Nottingham Forest versus Southampton jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di video. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris Pekan ke-35. Jangan lupa dukung terus channel ini, agar tidak ketinggalan berita seputar hasil dan jadwal pertandingan sepak bola, dengan cara subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih.